ya kebetulan pak peri baru aja mundur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 Alhamdulillah anak soleh bersahabat ya Abang El mendapatkan kado mewah Wow, Masya Allah banget Kado mewah tersebut itu adalah mobil mainan Ferrari bersahabat ya Tentunya ini sih bukan main harganya Dan tentu kita merasa bahagia karena Banyak sekali orang-orang baik yang tulus di luar sana yang mencintai untuk abang L dan keluarga Leslar, masya Allah mudah-mudahan rezekinya ditambah persahabatnya yang ngasih kado mewah ini. Di postingan ini juga persahabat tentu banyak sekali tanggapan komentar pasti yang diberikan oleh para sahabat Leslar yakni dari akun Instagram Soleh Hayani mengatakan Alhamdulillah rezeki anak Soleh penisirin siapa yang kasih katanya tuh, wah wow, masya Allah banget ya penasaran banget siapa sih yang ngasih kado mewah tersebut untuk BBL kita lihat juga di kolom komentar banyak tanggapan yang diberikan yakni dari akun Endah 8004 mengatakan apa jangan-jangan dari Rudi Salim ya Masya Allah berkah, rezekinya Anak baik, anak soleh, anak ganteng Suka moyo ya katanya itu Masya Allah Dari siapapun itu Mudah-mudahan Rezekinya lancar Dan tentunya diberikan selalu kebahagiaan Amin alamin Dan alhamdulillah persahabat ya Mobil mewah ini Tentunya buat balapan bareng papahnya Masya Allah luar biasa banget ya Mudah-mudahan tentunya persahabat banyak orang-orang yang mendoakan juga nih buat Leslar, terutama Abang El juga mudah-mudahan tumbuh dewasa dengan cerdas dan menjadi anak yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Dan kita lihat juga di kolom komentar salah satunya dari akun Silvian. Eh, masih bayi udah dikasih Ferrari, nangis banget gua nggak kebayang. Gede dikit balapan Lambo sama Ryan Yuk mundur peronti onti, -onti. <gif> Yang mobilnya kadang masih ganti sama orang tua, aduh, kiat banget ya. Mudah-mudahan kita juga nih, untuk warga Konoha mudah-mudahan selalu diberikan kebahagiaan, rezeki lancar, dan sukses. Amin. Kita lihat juga ke kabar berikutnya. Ada gambar spesial yang kita dapatkan juga nih dari aku, Snow Putih Bilar, yang unggah sebuah postingan foto. Ini sih cute banget saat foto photoshoot pemotretan bersahabat dia, Abang L. Ini menjadi tentunya barista. Wow, spesial banget ya. Dengan gaya spesial nih, dari Abang L yang sungguh mengemaskan. Pasti para onti-onti di sana ingin sekali cubit atau cium pipi yang gemoy itu. Masya Allah, mudah-mudahan bahagia terus, nak, Abang El, dan selalu sehat. Amin. Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan. Masya Allah, gantengnya onti. Tahu aja yang suka ngopi juga, bikin yang enak ya, abang Katanya tuh Masya Allah banget ya. Pastinya kita bahagia sekali nih melihat. Idola kesayangan kita selalu memberikan vitamin-vitamin bahagianya. Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik, selalu menjadi inspirasi untuk Leslar buat banyak orang. Kita lihat juga ke kabar berikutnya ini ada info penting untuk kita semua. Karena bakal di upload terbaru hari ini persahabat ya. Jangan sampai ketinggalan di channel YouTube Bang Afdal Yusman. Ini sih tentunya Membuat kita semakin penasaran persahabatnya Karena di vlog ini Kapa Bilar akan menjelaskan Semua persahabatnya Tim dan terutama Vavari yang keluar dari Leslar Entertainment Sama-sama tentunya Persahabatnya pantengin terus channel Youtube Bang Abdul Yusman karena Bakal ada sesuatu Info yang kita dapatkan dari Kakak Rizky Bilar Perhatikan juga persahabat di kalimat komentar Yang diberikan dari para sahabat Leslar dari akun Ayu 3011 mengatakan Nanti semua terjawab di kontennya Bang Afdal ya Yang pada mundur dari Leslar Entertainment Dan kita lihat juga persahabat di jawaban komentar Yang diberikan dari akun Atting Fatima 71 mengatakan Kalau Faveari mungkin karena dia juga sibuk sama JWB Dan ada sinetron baru Juga yang akan tayang jadi dia sibuk JL juga udah off katanya tuh persahabat Ya apapun Keputusan persahabat ya yang diambil Kita hanya bisa mendoakan bahwa mudah-mudahan untuk Leslar Entertainment tetap tentunya berjaya Dan selalu memberikan karya-karya terbaik untuk kita semua Nah kita lihat juga persahabat ada sebuah kalimat komentar juga nih yang diberikan Ya ini dari akun Instagram kalau kakak calon suamiku mengatakan di kolom komentar Jadi ketika ada yang live gak usah nanya-nanya lagi Si A mana Si B keluar ya Si C lupa kacang sama kulitnya Si D pindah ke yang lain dan sebagainya Di New Entertainment masalah bongkar Pasang sudah biasa Cobalah untuk tidak mempermalukan idola Karena yang kita idolakan less dan lar bukan dapurnya Tuh persahabat ya disimak dipahami kalau ada live Instagram, jangan sampai ada yang bertanya soal ini itu persahabat ya, karena kalian wajib untuk menonton di channel Youtube Bang Abdul Yusman hari ini, karena bakal ada vlog terbaru mengenai persahabat ya, soal tim.